Titi, Syahrira, Siwa, Suci, Nirmala, ia nama suara. Pura Parahyangan Agung Jagadkarta Sebuah pura dengan suasana Hindu di Tanah Sunda Yang mulai dibangun pada tahun 1995 Dan diresmikan tahun 2005 Berlokasi di Desa Warung Loa Kelurahan Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor Kura Parahyangan Agung Jakarta ini tampak begitu indah. Dengan latar belakang Gunung Salak yang menciptakan nuansa alam di kawasan tersebut menjadi begitu mengesankan. Memiliki areal seluas 48.580 meter persegi, serta banyaknya umat Hindu yang datang beribadah, dan banyaknya bangunan suci yang terdapat di dalamnya. Tak salah bila Pura ini menjadi Pura nomor dua terbesar di Indonesia. Suasana Hindu dengan budaya Sunda begitu terasa ketika memasuki gerbang Pura. Dua buah patung harimau berwarna abu-abu, ...menyambut pengunjung yang datang silih berganti. Ruwa Bineda, begitulah makna dari kain hitam dan putih tersebut. Bahwa di dunia ini selalu ada dua hal berbeda yang tak bisa dipisahkan. Seperti siang dan malam, seperti panas dan dingin, pun seperti hal baik dan hal buruk. Di Pura Parahyangan Agung Jagadkarta terdapat beberapa bangunan suci dan candi yang dapat dikunjungi. Ada Pura eh, Pasar Melanting kita, kita nyebutnya. Ada tradisi eh, bahwa eh, seorang bisnismen barangkali begitu ya. Eh, di Bali itu ada tradisi berdoa di Pasar Agung Melanting puranya. Kalau pembersihan di Petirtan. Kemudian, berdoa inti di utama mandala ini, gitu. Jadi, memang dibuat bagian-bagian e, seperti itu, gitu. Itu tradisinya. Eh, paling simpel sih kalau datang, saya contohnya ya, saya datang dari rumah sampai di kanista mandala. Kami persiapan, kami harus e, menggunakan pakaian yang sesuai. Paling inti sih ini ya, eh, pakaiannya sopan. Kemudian, menggunakan selendang diikatkan di pinggang. Kalau yang ibu-ibu, kalau kalau bapak-bapak juga sama, tetapi kalau saya seperti saya, cukup dengan kain dan kampuh ini sudah dianggap selendang. Kalau ditambahkan dengan seperti saya, juga tidak masalah. Gitu. Jadi, sebagian menyesuaikan sopan dan sesuai dengan ketentuan. Kemudian, kita selalu membagi tiga. Kalau Hindu, itu tempat sembahyang selalu dibagi tiga: utama, mandala, yang inti, madya, mandala di daerah tengah, madya kan tengah, ya. Kemudian Kanista Mandala itu daerah bebas yang di luar tadi. Di sini karena ada garca Ganesha, maka sembahyang dulu di Ganesha. Kemudian ada dalam pad di Madia Mandala, sembahyang di dalam pad. Intinya kalau sudah memasuki eh, kanista Madia Mandala dan Udama Mandala, prosesnya ya Ganesa, dalam pad, baru sembahyang ke sini, ke Utama Mandala. Um, prasada asti ti siwa suci nirmala ieu nama swa Kalau dalam bentuk candi, yang utama adalah dua ini. Candi Siliwangi menghormati di mana tanah ini kita pecah, gitu. kemudian Padmasana tradisi Bali, itu karena emang tradisi yang kami bawa dari Bali. Candi Padmasana, salah satu candi yang terdapat di dalam parahyangan Agung Jagadkarta. Berbentuk seperti bunga teratai, Bunga yang dianggap suci dan merupakan simbol kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi umat Hindu. Tak jauh dari Candi Patmasana, terdapat Candi Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merupakan seorang raja yang terkenal karena kesuksesannya memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Sebuah kerajaan bercorak Hindu di Tatar Pasundan, yang berdiri pada tahun 923 Masehi sebelum akhirnya mengalami keruntuhan pada tahun 1597 Masehi. Kerajaan Pajajaran dipercaya sebagai pengaruh awal mula keberadaan Sunda dan adat istiadatnya masih ada sampai saat ini. Namun sayangnya setelah kejatuhannya, Kerajaan Pajajaran diduga menghilang tanpa jejak bersama dengan pemimpinnya Prabu Siliwangi. Dahulu sebelum akhirnya dibangun menjadi candi, tempat ini telah menjadi tempat peribadatan bagi sekelompok penganut kepercayaan tertentu. Di sanalah Prabu Siliwangi dan ribuan harimaunya dipercaya pernah menampakkan diri kepada mereka. Konon katanya, Salah satu alasan dibangunnya candi tersebut dikarenakan adanya wangsit dari Prabu Siliwangi yang meminta agar tempat tersebut dijadikan salah satu tempat petilasannya. Di sisi depan candi, terdapat dua buah patung harimau yang berwarna putih dan hitam. Harimau berwarna putih merupakan simbolis keturunan dan penerus dari Kerajaan Pajajaran atau juga dapat diartikan sebagai Lambang Kekuatan Raja. Sedangkan harimau berwarna hitam merupakan simbolis dari Jawa Barat itu sendiri. Mengacu kepada sejarah, gitu ya, memang harimau dalam bahasa Sundanya maung ya, ...itu adalah penjaganya Siliwangi. Ya, pada pada tahapan Tuhan yang tak terpikirkan begitu kan... ...kita tidak bisa ngomong apa-apa ya, sudah di luar nalar manusia gitu ya. Tapi begitu pada tahapan Tuhan mulai dipikirkan oleh, oleh pikiran manusia... ...maka sampai kepada energi-energi kekuatan termasuk kekuatan alam. Di mana Siliwangi dikawal oleh kekuatan alam yang bentuknya maung. Nah, itu menjadi simbol, simbol kekuatan, energi bagi kita orang-orang yang mempercayai, menghormati, meyakini tanah Sunda ini yang dulunya punya eh, pernah pernah berjaya dan sampai sekarang kita tidak lepas dari kepercayaan itu, kita tidak lepas dari eh, lokal jenius kesundaan itu, sehingga itu tetap kita pegang sampai sekarang, ya simbol itu tetap akan ada. Kita, ...kita, apa namanya, wujudkan, kita buat dalam bentuk yang bisa dipahami. Ya, kalau bentuk maung itu sudah diwujudkan, berarti itu menajamkan ingatan kita kepada uh, sejarah masa lalu. Gitu. Legenda Prabu Siliwangi akan tetap menjadi cerita yang dikagumi dan dihormati oleh masyarakat Sunda dan Parahyangan Agung Jagadkarta menjadi salah satu bukti dan jejak sejarah Siliwangi di Kabupaten Bogor. Wangsit Prabu Siliwangi, Ngaing bakal datang dei nulungan nubarutuh mantuan anu sarusah tapingan nuhade laku lampahna. Mun ngaing datang mual kadele, Mun ngaing nyarita, mual kadingin. Memang ngaing bakal datang, Tapi kanu rancage hatena, Kanu waruh disemu anu saestu, Anu ngarti kana wangi anu sajati, Jeng nusurti lanti pikirna, Nuhade laku lampahna. <tik>